Bebas, kita tentunya kita persilahkan brother Kita main santu-santu ya aja boy Kita coba turunkan kembali brother Masih kita mainkan get on cutter kacanya Kita coba kasih sikat kali ini kita turunkan kembali Kita main laga santu ya aja brother Mudah-mudahan bisa wedi